kamu nggak percaya ya kalau ada ada cinta di antara kita. ejop. empat <tuk> jendela empat jendela. nggak bisa. lu <tuk> mati. ada. Ya? ada. ya mati bocor. Di channel disisaca speaking here and you watch me again yeay jadi ini gua mau main sama Justin doang ya ini planningnya gua mau main sama dia terus gua kayak ngegombal-gombalin gitu ya jadi kita lihat gimana reaksi Justin gitu cuy <laughs> oke okay, dia pada banyak baca let's get started ini namanya Justin cuy jadi berhubung gua main pakai iphone ya jadi nggak kebaca nama dia gua kira gua udah kagak login loh kenapa lama kali loginnya kita lihat kita mulai ya Jangan jauh-jauh. Ya -jauh. ada musuh. Kamu nggak kangen sama kakak? Ah, kita makan jamur dulu kita biar sehat dan jiwa raga kita. kita. Kau? jamuran ntar kok, kok Kau kurang ajar ya, bilang-bilang aku jamuran. Kukutu kau menjadi batu kau ya. Karena naik udah putus itu, jadi ya, batu itu mitos. Tapi kalau rasa cinta kakak ke kamu ada nggak? Eh, ada, Kami Enggak percaya ya kalau ada, ada cinta di antara kita. Cocok ini jam berapa di sana, Jas? Udah, udah mau jam satu, mau oh, jam satu masih sore ya cus, alright tuh. Aduh aku terlelap. Hayu tolong aku. Kapten, aku terlelap. Aduh. Alay. Ya Allah, dibilang ayai. Eh, eh, aduh aku kena. Ah, tolong. Ya Allah, tolong ya Allah. Mati gua. Ada tuh, Sama lah, gua mot. Lompatin dia, lompatin dela nggak bisa, gue pakai meter, darat sama gua satu meter empat nggak tahu, <laughs> <laughs> aduh, lu cepet kaya banget lu, di sini nggak ada bensin ya, lu nggak boleh mahal mahal, jadi nggak ada bensin tuh, ya, kalau gitu. Ternyata lo raci lo mau naik kaji, eh? Lo mau naik kaji lo, eh? Aduh, gue mau bodo diri aja Kenapa aja? Ganes banget, gue diri Oh, mati kok! Aduh, aduh, ada musuh Ya Allah, di mana? Ya Allah, lu mati Kakak, kata Ya MATI bocok. Jadi di mana? Oh mari, Bang. Langgam. Ya Allah, jas. Aduh, maaf ya. Ya Allah, gua langsung wafat. Ya Allah. lu di luar. Oke udah jas, bye-bye. Kakak mau tidur. Ya elah, mau tidur anjir. Kan kan kamu kan enggak kangen sama kakak lo. Ya elah, ngambek anjir. Kenapa? Kakak kan gak ngambet Cepet lah Reddy Ya Allah marah-marah, Astagfirullahaladzim -marah, Kenapa yang marah? Kamu marah sama kakak loh, gak boleh kayak gitu Kenapa hey, marah? Suara gue emang gini Ya tapi lo marah kayak gitu mah, gak boleh Sombong kakak mainnya sama Justin terus Tuh kan, Just? gue bela-belain Just dibilang sombong demi main sama lu gitu kan, lu harus tahu pengorbanan kakak buat lu Justi. Lu harus ngerti Aku udah ajak dia dia tuh ke si <San> masuk, dia lagi main. Gak ada. Wesper bener gak ada aja kan? Iya gimana lu? Ah. Apa-apaan ini? Bentar bentar bentar. Ya.